Pria itu berdiri dengan angkuh di langit dengan satu tangan di belakang punggungnya. Sementara dia memandang rendah semua orang di puncak gunung. Di wajahnya. Digantung senyum yang sepertinya senyum namun tidak. Seluruh puncak gunung agak sunyi. Ekspresi semua orang cukup suram. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ingin menangis dengan marah. Namun. Satu baskom air dingin tampaknya telah dituangkan ke kepala mereka ketika mereka melihat keadaan Kintian yang menyedihkan ketika dia berbaring di tanah. Bahkan Kintian, yang telah melangkah ke dalam panggung enam yuan nirvana, telah dikalahkan secara menyedihkan. Mungkin akan sama sekali tidak ada gunanya bahkan jika mereka melangkah maju. Lan Ying dan para ahli peringkat emas nirvana lainnya mengenakan ekspresi suram dan berfluktuasi. Mereka jelas terguncang oleh serangan pria itu sebelumnya. Bagaimana dia sekuat ini? Lindung tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia menatap adegan ini sebelum dengan lembut bertanya. Itu karena surga penyegelan arai. Martin kecil menjawab dengan lemah. Itu harus menjadi harta Yuan murni dan orang ini jelas dapat memanfaatkan beberapa kekuatan arai. Meskipun sedikit kekuatan ini praktis merupakan sebagian kecil dari kekuatan arai. Tidak mengejutkan baginya untuk mengalahkan Kintian dalam satu serangan jika kita memperhitungkan kekuatannya yang sebenarnya. Petik 2. Harta Yuan Murni. Alis lindung sedikit dirajut. Harta yang bahkan lebih kuat dari harta jiwa surgawi. Hal semacam itu cukup langka bahkan di dalam sekte super. Little Martin menjelaskan. Harta Yuan Murni sangat kuat. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya jauh melebihi imajinasi kamu. Arai penyegelan surgawi. Ini harus menjadi jenis arai yuan murni bermutu tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mengunci seluruh ruang ini. Petik 2. Kuat. Lindung diam-diam mengklik lidahnya. Menggunakan satu harta untuk menyegel seluruh ruang. Kemampuan seperti apa itu? Dibandingkan dengan yang disebut harta yuan murni. Segel roaring naga hitam di tangannya benar-benar terasa sedikit lemah dan tidak signifikan. Dalam hal ini apakah jimat batu yang misterius juga dianggap sebagai harta yuan murni? Lindong merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Cik, benda ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya bahkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin harta yuan murni dibandingkan dengan tingkat kerahasiaannya? Little Martin meringkuk mulutnya dan tampak merasa sangat terhina. Jadi... Bahkan kamu tidak sepenuhnya mengetahui sifat-sifat jimat batu misterius. Lindung memutar matanya ke Little Marten dan berkata. Marten kecil langsung terkejut ketika mendengar ini. Tampaknya harga dirinya terpukul. Dia ingin membantahnya tetapi menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar tidak yakin tentang apa yang dilakukan jimat batu misterius ini. Karenanya, dia hanya bisa menggosok hidungnya dengan getir. Situasi ini tampaknya tidak terlalu baik. Little Martin mengubah topik ketika dia melihat ke langit dan berkata, Lindong menghela nafas lembut dan mengangguk. Jelas, dia tidak berharap bahwa perang seratus kekaisaran ini akan benar-benar berakhir menjadi negara ini. Ayahnya, kakeknya dan yang lainnya sedang menunggunya untuk menyampaikan kabar baik kembali. Jika mereka akhirnya mendengar bahwa dia ditangkap oleh wilayah Swan Barat, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengambilnya. Mari kita amati situasinya. Pria yang bernama Cao Yu di langit itu memandang kesunyian di puncak gunung ini dan tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya hitam di tangan banyak sosok di belakangnya memancarkan lebih banyak sinar cahaya. Sinar cahaya ini menembus melalui ruang dan samar-samar tampaknya telah membentuk formasi cahaya hitam besar di langit di atas. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan formasi. Menyaksikan formasi yang secara bertahap terbentuk di langit, Lan Ying, King Feng dan yang lainnya juga memiliki wajah yang semakin jelek. Mereka sadar bahwa setelah formasi selesai, ranah ini akan dipindahkan ke wilayah Suan Barat. Situasi mereka akan benar-benar menjadi sangat menyedihkan saat itu. Bagaimanapun, hubungan antara wilayah Suan Barat dan wilayah Suan Timur cukup bermusuhan. Ayo berjuang, aku tidak ingin menuju ke wilayah Suan Barat yang mengerikan itu. Seorang pria dengan pedang hitam berat di punggungnya berbicara dengan ekspresi suram. Dia adalah seseorang dari kekaisaran pedang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Dengan kekuatan Cao Yu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Lan Ying mengepalkan tangannya dengan erat. Jika mereka gagal menghentikan Cao Yu, kemungkinan mereka tidak akan bisa menghentikan pihak lain untuk membentuk formasi. Namun, bahkan jika para ahli dari Ranking Emas Nirvana mengerumuni Chow Yu, kemungkinan bahwa sisanya akan mengalami kesulitan mengganggu pihak lain. Para ahli jenius dari 10 kerajaan super lainnya memiliki ekspresi cekung setelah mendengar kata-kata Lan Ying. Bahkan Kintian, yang telah melangkah ke dalam enam Yuan Nirvana Stage, dikalahkan oleh Kintian dengan satu serangan. Siapa di antara mereka yang berani bertarung dengan Chow Ying dalam pertempuran satu lawan satu? Aku akan lakukan. Kalian semua harus memimpin yang lain dan mengganggu formasi. Pria yang membawa pedang berat mengepalkan giginya dengan keras dan melangkah keluar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pedang berat di punggungnya segera terbang keluar. Cahaya pedang yang tajam meletus. Chen Nan, kamu, Lan Ying dan yang lainnya terkejut setelah melihat adegan ini. Namun. Sebelum kata-kata mereka terdengar, pria itu sudah bergegas keluar dengan eksplosif. Pedang dan tubuhnya menjadi satu ketika mereka berubah menjadi cahaya terang yang merobek langit yang jauh dan menembus ke arah Chow Yu dengan cara seperti kilat. Orang bodoh yang keras kepala. Ekspresi Chow Yu tidak peduli ketika dia melihat sosok yang bergegas setelah berubah menjadi pedang yang tajam. Mendengus dingin terdengar dan tangan besar segera diperpanjang. Bang! Setelah tangannya diperpanjang, ruang di depan sekali lagi meletus menjadi cahaya hitam mengerikan. Segera, itu berubah menjadi tangan besar cahaya hitam yang keras menghantam cahaya pedang. Bang, pedang yang tajam tumbuh pada dasarnya runtuh hampir secara instan di bawah tangan besar berwarna hitam itu. Sosok di dalamnya juga meludahkan seteguk darah segar dan menembak mundur dengan sedih. Pakar dari Kekaisaran Pedang ini jelas telah dikalahkan oleh Cao Yu ini hanya dengan satu serangan. Chen Nan, Lan Ying dan yang lainnya bergegas-bergegas ke sisi Chen Nan. Dia melihat cara yang menyedihkan dari yang terakhir dan kemarahan muncul di matanya. Dia jelas sangat gelisah, batuk. Orang ini benar-benar kuat. Chen Nan memuntahkan seteguk darah segar saat dia berbicara dengan suara serak yang tidak mau. Sial. Kita semua akan bertarung. Seorang ahli berteriak dengan marah. Semua orang di sekitar memiliki wajah yang dipenuhi amarah. Mereka tidak dapat menelan kemarahan karena telah diinjak-injak oleh orang-orang ini dari wilayah Suan Barat. Dibandingkan ditangkap di wilayah Suan Barat, kita mungkin juga bertarung sampai mati dengan mereka di sini. Pakar lain juga mengepalkan giginya dan berkata, Itu benar. Kita akan bertarung dengan mereka. Lanying juga menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar berbagai tangisan marah yang terdengar dari sekitar. Wajah cantiknya menjadi sedingin es ketika dia berdiri. King Feng, Malin, Musa, kita akan menyerang bersama dan menahan Chow Yu. Yang lain semua harus menyerang dan menghancurkan formasi. Petik 2. Dimengerti. Ahli Nirvana Golden Ranking di samping Lanying yang namanya dipanggil, juga mengangguk berat. Niat membunuh melonjak di matanya. Gi, Lan Ying juga melakukan hal-hal dengan cara yang menentukan. Selain itu, dia sadar bahwa mereka tidak bisa menunda lagi. Segera, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar. Namun, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari belakangnya tepat saat dia akan melangkah maju. Setelah itu, itu ditekan ke bahunya yang lembut. Kalian semua bukan tandingannya. Jangan pergi. Lanling menoleh dan menatap Lindong dengan wajah tak berdaya. Bagian belakang giginya menggigit bibir merahnya dan dia dengan dingin tertawa. Kupikir kamu akan terus bersembunyi di belakangku. Dari penampilan ini, dia jelas merenungi kenyataan bahwa Lindong hanya memilih untuk melangkah pada saat ini. Aku bukan karakter kelas berat seperti kamu. Anggota kerajaan super. Mengapa kamu menaruh begitu banyak harapan pada aku? Petik dua. Lindung tersenyum tipis, tetapi tidak peduli. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Chao Yu. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Lupakan saja. Serahkan dia padaku. Petik dua. Kamu, Chao Ying dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Meskipun hati mereka dicengkeram ketika menonton pertukaran Lindung dan Lin Langtian. Chow Yu adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan Kintian hanya dengan satu serangan. Mengapa? Kamu tidak mengizinkan aku bersembunyi sedikit? Apakah kamu juga tidak mengizinkan aku untuk bertarung sekarang yang aku inginkan? Lin Dong menatap Lan Ying dengan saksama dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang tak berdaya. Wajah cantik Lan Ying segera menjadi merah setelah mendengar ini. Dia kehilangan kecerdasan tajam yang dia miliki sebelumnya. Sebaliknya dia berbicara dengan ragu-ragu orang itu sangat kuat tidak ada pilihan aku juga tidak ingin menuju ke wilayah suan barat manapun dia mengangkat bahu dengan cara yang agak bebas dan mudah dan tertawa selain itu terlepas dari seberapa kuat dia kita setidaknya harus mencobanya kanan Lindong berhenti mengatakan apapun setelah mengucapkan kata-kata ini dia perlahan melangkah maju namun dia bahkan tidak mengambil dua langkah ke depan ketika dia melihat Little Martin muncul di depannya dalam cara yang mirip hantu. Serahkan padaku, Martin kecil menatap Lindong dan berkata. Dia jelas mengerti Lindong. Meskipun yang terakhir cukup kuat, itu akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Chou Yu. Ada kehadiran Yuan Gate di sini. Orang-orang itu tampaknya tidak murah hati. Kamu tidak dapat mengungkapkan identitas kamu. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Little Marten. Kamu bukan tandingannya. Marten kecil mengerutkan kening dan menjawab. Senyum aneh muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk pundak Little Marten dan dengan lembut berkata. Itu mungkin tidak pasti. Apa kamu tidak ingin tahu mengapa aku menekan kekuatan mentalku? Selanjutnya. Aku akan menunjukkan kepada kamu mengapa.